nice gak anjek banget baa ber, udah oca konser dulu aja sama bro deh oca mau konser dulu apa itu main kita santai aja kita santai aja ye Yo, what's up, my I said, <laughs> Skin legendary terbaru bro ya Wih mantap sekali bro Anjay, mereka kalian gimana bro? <laughs> Gue kok jadi joget-joget begini ya? <laughs> Aduh. mabru kita kedatangan skin legendary dari, dari M4 mabru ya. Bentukannya enggak M4 banget sih ini ya. Bener-bener jauh beda ma, Bro ya. Ya mentang-mentang ada attachment baru ya kan, launcher ke senjata ini mabru tuh di bawah ini nih. <laughs> Under barrel launcher. Jadi ya mungkin ini saat yang tepat untuk Cewek dia untuk merilis skin legendary M4 ya kan. Wah, ini bener benar mantap sih. Gitar hero banget Yuk langsung aja mabru kita review. Kita inspek ma, Bro. Wuh, lihatlah gitar ini, Ma Bro. Langsung aja ya. Hmm, mantep, Bro. Kasih pam aja kan. Hee. Ya, mungkin gimana Ma Bro? Iron Set ya? Bagus ya. Bagus bagus. Tidak terlalu ngalangin tuh, walaupun ada tembok kecil ya kan. Kita langsung coba loncat ini. Bro ya. Tapi ya, misalnya kalian nggak beli juga nggak apa-apa sih. Soalnya sekian defaultnya M4 tuh, menurut Oce Iron tuh udah oke oke aja. Ini hmm. biar tambah semangat main aja ya kan Kalau ada skin-skin keren seperti ini Mabro ya yuk let's go Bro ocha mau langsung aja ke ranker Ya Mabro, Oce udah di dalam game Yo let's go bro ya Terima kasih paham bro Langsung-langsungnya ya Bang buang Nice Kujab-kujab kujab kujab Mantap mantap. Our bro nice betul ya kamu maksud. oke okay, mantap yuk kita pasti bisa wow nice uh. kita perlu tinggal. Ya? itu itu sekarat sekarat eh hey, kamu makanya apa jadi malah nggak bunuh sulit uh, hmm mantap kan mantap ya ya ya bro hmm itu dia sakit sekali dia lawannya ini pro player mah bro Messi sekalian tahu Bukan magic ya, tapi magic. Di sini ada orang. Hmm. Hmm. Mantap. ya jadi bokong. Ayo bro, ya bro. Kita pasti bisa bro. Itu. Ah, oh, matiocaduain sama magic ya. Hmm. Nice. Kan dia bisa masuk ke hard point, Bro. Ini musia sama-sama susah ya, asli. Hai, nice, ma Bro, dapat satu jack. Wah, wow, sempat dikumpulin. Sponsi ini mantep-mantep. Ya, mantep. bojac kagak cepat nice, nya Mas Bro, bojac Bro. Oke. Tenang, tenang. Tenang. Ya. <tuk> <tuk> <tuk> kita letakin ya. ini kita letakin, Bro. Kita langsung keluarkan ulti aja, mah, Bro. Mantap kan? Mantap jiwa, Bro. ya udah mati mah, Bro. Tapi udah mantep sih ini ya. Tidak akan memenangkannya mabar macam ini ya. Mati lu, Masix. Uh! Eh, gue tinju kagak kena lo. Buner-buner ya, teman-teman. Ya dapat 2 mah bro, mantap. Nice nggak sih? Wew, we, we, kesedot. Okay, Aku kesedot tapi tenang-tenang-tenang. Tenang, nggak tenang, tenang. Tenang, kesedot. Gak jadi kesedot, kesedot akhir ya. <laughs> eh, we, belum selesai weh Gimana belum kelar? Eh, jangan seneng dulu. Jadi set. Aduh. mati itu dalam ya we ayo ayo ayo ayo ayo ini kena nice mantap mah bro wih gas gas gas gas gas gas gas gas eh, kenapa sih gua mainnya eh sorry cup tampu jelek hey hey twin twin kengam twin twin oh hey. twin twin twin bro twin bo woi halo bro what's up Hey bro, come here bro, we are twin. Bro, jodoh uh, nah. Can you can you speak? Kapan uh, tag? Wait bro, wait wait, I'm coming. So, uh, I'm sorry, I'm sorry. Ah, look, what? What? Okay <laughs> sorry bro, hey twin. Yeah, twin bro. Hai. udah oca konser dulu aja ma bro, deh Oca mau konser dulu apa isi main kita santai aja kita santai aja Yeay oke okay. ada orang nih Loh mati ma bro el eh konyol gato konyol Elgato mulai konyol Padahal gua nge-kill oh, tuh Gua nge-kill orang tuh barusan Wih, oh, putong ah. oh, dia kayak... Eih Oh, liat, coba dia Gua mau buka yang mat lagi loh Ngapin wajah deh, Mam, Bro aleh alay nah, aleh humung <tuk> wajah Abang-abang yang berisik nih Emak juga lagi deh Oh, iya Yuk ya. Kita galan lagi tunggu 2 ไม่ Lu cari sini aja si mati keur nah, Bang. Sini kita ya. Duduk tang, lo tang hey. Nice. Ay. Bang lu bisa enggak sih make-nya friend aja Bang? Ah, ba. Kalo, yeah, bang. Bahasa ya, Bang, alay, bang nah. alay, thai. Yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes. Yes, Tong. Nah. Uh, I don't understand what you say bro. how? Left. Let how two enemy. Uh, okay. Last man standing. Finish it. okay, okay. <coughs> <coughs> bro, I'm, I'm so good, right. Let's jump right. He's behind too. Wow. Who? Who? Who? Who? Who? Who? Who? Who? Who? Who? Am I good? Who? Who? Who? Who? mati kau deh kaget mak mantep ya loncar-loncar gini bro mantap juga nih yuk guys yuk kita langsung saja ke mid oh iya nih guys eh Loh deng, lo deng, oh, lo deng Bantai mi, batai mi Sniper Oh, ayy, katia Oh, no, oh, no, oh. oh, okay. oh, no, no, no, no, no, no Ah, mati gue Teng sekali mah oh, bro, ayo, kita jaga set ya, kita jaga set Tuan, tuan, tuan, tuan, tuan Ya, mati juga dia. <laughs> kita teret kill, mau beruya. Mantap, iya, eh, langkau. Lalu, dulu-dulu dulu, lu bangai white. Oh, iya, ini halal, kan? Kita, uh, nice, bro. temen teman kita aneh mainnya. Neng, gua kenapa nih? Karena dia pakai step-stepan nih, gak pakai dead silent. Ngejati, gue dok, ganti. Eh, hey. males ya, boi. โอ้ยไอ้เหี้ยนี่มาโดด Bom has Ya Allah, gua udah 13 kill, kenapa masih kalah? Ya nggak apa-apa sih pan aja kita gitu, mah. Ini gun video ama kalian silahkan lihat ya. Ocha ada perubahan sedikit sih ya dari yang video M4 grenade launcher sebelumnya memang bro. Di antaranya Ocha pakai ya, tactical suppressor, Ocha Ranger, habis itu ke no stock, habis itu under barrel launcher. Ya kan ini buat iseng aja sih ya Sebenarnya ini nggak perlu banget ya under barrel launcher. Tapi kalau kalian pengen senjata kalian ada launcher bom ya, ya silakan. Apa magazine round extension di magazin itu aja mah, bro, oke. Okay? Ya kayak gitu aja tuh video kali ini Makasih banget udah menonton. Untuk kali ini, pengen beli akun CODM, akun FF, akun PUBG, akun game lainnya. Emang, ya, bro, ya, langsung aja follow Instagram At @kita. Jebelin, bro. Di sana, pokoknya, tuh, akun-akunnya terjangkau banget, ya, dari yang murah sampai yang paling mahal. Tuh, ada yang pengen sultan Sultannya, tuh, sultan yang terjangkau gitu, ya, yang berkali-kali lipat jauh lebih murah daripada harga aslinya, ya. Ya, udah, bro. See you, dadah semuanya. Ya, udah, dadah semuanya. See you next.